Di gunung di belakang Dao Sekte, sinar cahaya melesat melintasi langit sebelum Lindung dan Ying Xuanzi muncul di puncak gunung yang sekarang memancarkan aura dingin yang menakutkan. Melihat melewati hutan yang kaya dan lebat, orang bisa melihat danau es biru jernih di tempat itu. Ku, huh, kamu harus pergi dan melihat lebih dekat. Aura dingin di dalam tubuhnya menjadi semakin menakutkan dan bahkan aku tidak bisa mendekatinya. Ying Xuanzi menatap danau es yang jauh. Sebelum ekspresi menyakitkan melintas di matanya Lalu Dia mendesah pelan Lindung mengangguk dengan lembut Tanpa basa-basi lagi Tubuhnya bergerak sebelum dia muncul di tepi danau es itu Dia melirik dan melihat ada es teratai di tengah danau es Sementara itu Sosok cantik duduk diam-diam di dalam teratai es itu Sementara rambut biru es panjangnya mengalir turun dan memenuhi teratai es Saat ini ada hawa dingin yang dipancarkan dari sosok anggun itu. Sementara itu, hawa dingin itu sangat intens, dan bahkan udara di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda beku. Itu sangat sombong, lindung sedikit mengaitkan alisnya. Kemudian, dia mengambil langkah ke depan sebelum tubuhnya muncul di depan lotus es dengan cara seperti hantu. Pada saat yang sama, ada cahaya hitam samar bergelombang di tubuhnya. Yang melahap dan merawat aura dingin sombong yang mencoba mengikis tubuhnya. Duduk di lotus es. Ying Huan Huan jatuh tertidur lelap. Matanya yang cantik tertutup rapat dan wajahnya yang cantik sekarang sedikit pucat. Kadang-kadang, sosoknya yang lembut akan gemetar dan dia terlihat sangat rapuh sehingga akan membuat hati seseorang sakit. Aura dingin yang menakutkan terus menyembur keluar dari dalam tubuhnya. Lindung memiliki mata yang tajam dan dia bisa mengatakan bahwa ketika aura dingin terus-menerus melonjak dari dalam tubuhnya, warna rambut panjangnya yang biru es awalnya tumbuh lebih kaya. Tiba-tiba, sosok halus Huan-Huan -huan bergetar hebat. Setelah itu, dia secara tidak sadar menggigit bibirnya, sementara dia mengerutkan alisnya dengan erat. Kelihatannya dia mencoba menolak sesuatu dan bahkan ada ekspresi ketakutan di alisnya. Lindong merasakan hatinya sakit ketika melihat ini. Ekspresinya langsung berubah suram ketika dia berbicara dalam hatinya. Yan, apa yang terjadi? Bukankah dia baik-baik saja sebelumnya? Petik 2. Kekuatan Ice Master tampaknya terbangun dengan cepat. Yan terdiam sesaat sebelum dia berkata. Kenapa murid Lindong menyusut sedikit sebelum dia segera menuntut dengan suara yang dalam? Ada alasan dibalik semuanya. Sebelumnya. Ying Huan-Huan telah menekan kekuatan di dalam tubuhnya. Karena itu, kecuali beberapa keadaan yang tidak terduga terjadi, mengapa sekarang ada perubahan drastis? Yan ragu-ragu mendengar ini. Kenapa? Lin Dong sekali lagi menuntut. Sementara itu, ada jejak kemarahan tambahan di suaranya. Itu mungkin terkait dengan Flame Master. Yan tertawa getir dan berkata, Huan Api, apa yang telah dia lakukan pada Huan-Huan? Ekspresi lindung berubah, sementara amarah naik di matanya. Orang itu memang tidak baik. Dia mungkin tidak melakukan sesuatu dengan sengaja. Lagi pula, dia adalah master api dan memiliki aura dari zaman kuno. Karena itu, setelah dia mendekati Ying Huan Huan, auranya akan bertindak sebagai magnet yang akan menarik kekuatan Ice Master yang terbengkalai di dalam tubuh Ying Huan Huan, kata Yan. Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Lin Dong bertanya dengan marah. Awalnya, aku berpikir bahwa Ying Huan Huan akan bisa menanganinya. Aku tidak pernah mengharapkan sesuatu yang salah terjadi begitu cepat. Yang tertawa pahit dan berkata, Huan Api seharusnya tahu bahwa dengan mendekati Ying Huan Huan, auranya akan menggerakkan kekuatan Ice Master yang tidak aktif di dalam tubuhnya. Apakah aku benar? Dengan ekspresi yang sangat jelek, Lin Dong perlahan berkata, Ya, dia seharusnya tahu tentang ini. Yan mengangguk dan berkata, "Lindung perlahan menarik kemarahan di matanya sebelum wajahnya menjadi tenang sekali lagi. Namun, Yan yang mengenal Lindung dengan sangat baik tahu bahwa semakin tenang orang ini, semakin besar amarah dalam hatinya. Lindung mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai tulang panjang biru, dingin milik Ying Huan Huan." Setelah itu, dia tiba-tiba berbalik. Dengan ekspresi gelap dan suram, dia bergegas pergi. Pada saat berikutnya, dia langsung muncul di langit di atas Daosek. Kemudian, dia mengamati sekelilingnya sebelum dia mengunci matanya ke sebuah gunung yang berada sangat dekat. Akhirnya, suara muram dan serius terdengar di langit. Tuan Api, keluar sekarang. Raungan tiba-tiba ini menyebabkan semua orang di Daosek terkejut. Setelah itu. Mereka mengangkat kepala mereka dan melihat lindung yang tampak suram, yang sekarang berdiri di langit. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat lindung kehilangan emosinya sampai sejauh ini. King Swan Zee dan yang lainnya juga bergegas, sebelum mereka saling bertukar pandang. Jelas, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Cahaya api menyala di gunung yang jauh. Setelah itu, sesosok muncul tepat di seberang lindung di langit. Selanjutnya. Sosok itu sedikit mengernyit dan bertanya, "Ada apa? Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Namun, kamu berani menanyai aku?" Ketika dia melihat sikap Flame Master yang acuh tak acuh, amarah dalam mata hitam gelap Lindung bertambah. Sebelum dia dengan dingin terkekeh, Master Api melirik Acuh tak Acuh di gunung belakang dao Sekte, yang sekarang ditutupi dengan aura dingin. Kemudian. Sebuah ekspresi yang tidak dikenal melintas di matanya sebelum dia berkata, "Ada beberapa hal di dunia ini yang tidak bisa kamu sembunyikan. Saat ini, kamu hanya berusaha menipu diri sendiri." Petik, dua, "Bukankah kamu terlalu sibuk?" Lindong dengan dingin berkata, Sek tidak menyambutmu, meninggalkan aku tidak akan pergi kemanapun sebelum dia bangun." Flame Master menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Membangkitkan." Apakah kamu berpikir bahwa dia akan tetap menjadi dirinya sendiri setelah dia bangun? Aku ingin Ying Huan-Huan, bukan Tuan S. Teriak lindung dengan tegas. Kamu terlalu egois. Flame Master mengerutkan kening dan berkata, Apakah kamu tahu beban-beban di pundaknya? Imo masih bersembunyi di dunia ini. Lebih jauh lagi. Ini bukan seolah-olah kamu tidak tahu seberapa kuat mereka. Jika perang dunia lain dimulai, banyak nyawa akan hilang dan kita semua membutuhkannya untuk menyelamatkan kita. Pada saat itu, jika dia tetap sebagai Ying Huan-Huan dan semua yang ada di dunia ini jatuh ke tangan Himo, apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu berdua dapat melarikan diri tanpa cedera? Petik dua, Dia tidak bisa memikul beban yang begitu berat. Jika seseorang harus membawanya, aku akan menggantikannya. Lindong mengepalkan tangannya dengan kuat sebelum dia berkata dengan suara yang dalam Kamu, The Flame Master melirik Lindong Ada sedikit cemoohan di matanya saat dia berkata Atas dasar apa? Hanya karena kamu telah memperoleh warisan Guru Devoring Beban ini adalah sesuatu yang bahkan Guru Devoring sendiri tidak dapat memikulnya bahkan jika dia masih hidup Karena itu, apa yang memberi kamu hak untuk mengucapkan kata-kata seperti itu? Petik 2. Lagi pula, jika beban ini sangat mudah untuk dibawa, apakah kamu berpikir bahwa kita akan membutuhkan seseorang seperti kamu untuk melakukannya? Apakah aku memiliki kualifikasi untuk melakukannya bukan terserah kamu untuk memutuskan? Lin Dong menggelengkan kepalanya dan dia berhenti berbicara. Namun, kilau keras kepala di matanya tetap tidak bisa digerakkan. Dasar bocah sombong, karena kamu berani mengajukan klaim itu. Izinkan aku untuk mencoba dan melihat apakah kamu memenuhi syarat. Ketika Flame Master melihat ini, dia dengan dingin berkata, "Sementara itu, kemarahan naik dalam hatinya. Bang, setelah dia berbicara, langit di belakangnya tiba-tiba menjadi merah padam. Setelah itu, dia menginjak kakinya, segera api seperti crimson yuan power menyapu ke depan sebelum mereka berubah menjadi telapak berapi besar." Yang dengan kejam menabrak Lindong. Kilatan dingin melintas di mata Lindung ketika dia melihat serangan Master Namun, dia tidak bergeming. Sebaliknya, awan guntur mulai berkumpul di langit di atasnya. Setelah itu, petir besar sepuluh ribu kaki datang bersiul ke bawah seperti naga petir sebelum itu tanpa ampun berbenturan dengan telapak tangan berapi besar itu. Bang! Kekuatan Yuan yang perkasa dan energi mental tiba-tiba bersiul keluar dari dalam tubuh Lindong. Kemudian, mereka berubah menjadi dua pilar cahaya sebelum mereka masuk ke formasi alam semesta kuno. Formasi kemudian diputar sebelum kedua energi secara bertahap bergabung bersama. Sementara itu, gelombang riak menakutkan perlahan menyebar. Riak yang memancar dari energi yang bergabung bahkan menyebabkan murid-murid master api mengeras. Kamu memang terampil. Master api menempatkan kedua tangannya dengan lembut. Setelah itu, warna merah tua dengan cepat melonjak di matanya. Setelah itu, sekelilingnya dengan cepat berubah panas terik, sementara matahari yang cerah perlahan bangkit dari tubuhnya. Ketika Ying Xuanzi dan banyak anggota Dao Sek melihat bahwa kedua individu ini, yang biasanya tidak saling mengganggu dalam masalah satu sama lain, sedang bertempur, mereka semua sangat terkejut. Bukankah mereka berdua akan menghancurkan seluruh Dao Sekte jika mereka bertempur di sini? Dua orang di langit saling memandang dengan mata dingin. Pada saat berikutnya, energi perkasa melonjak saat mereka bersiap untuk bertarung. Berhenti, namun, tangisan tiba-tiba terdengar tepat ketika mereka berdua akan bertarung. Segera, aura dingin menyembur ke arah mereka dari segala arah sebelum sosok cantik muncul di depan Lindong. Kemudian. Dia merentangkan tangannya sebelum dia memblokir Lindong. Setelah itu, dengan sedikit kemarahan di matanya yang cantik, dia menatap Flame Master dan dengan dingin berkata, Apa yang kamu coba lakukan? Master api memandang Ying Huan-Huan yang melindungi Lindong sebelum dia sedikit terkejut. Kemudian, dia mengencangkan tinjunya sebelum bersantai. Akhirnya, dia memalingkan kepalanya dan berkata dengan suara lemah, seperti yang aku katakan, aku tidak akan pergi sampai kamu bangun. Kamu, Lindong mengertakkan gigi. Ying Huan-Huan menoleh. Dia menggunakan tangannya yang dingin dan dingin untuk meraih lengan Lindong sebelum dia berkata dengan lembut. Bisakah kamu tenang dulu? Meskipun suaranya tetap sedingin biasanya, ada juga nada memohon untuk itu. Lindong menatapnya sebelum dia akhirnya menghela nafas. Setelah itu. Formasi cahaya di langit secara bertahap menghilang sebelum kekuatan Yuan dan energi mentalnya kembali ke tubuhnya. Senyum muncul di wajah Ying Huan-Huan ketika dia melihat bahwa Lindung telah berhenti. Bagaimanapun, dia tahu karakter Lindung dengan sangat baik, yang terakhir biasanya tenang dan bertekad, dan dia akan dengan tenang menangani situasi apapun yang dia temui. Namun, sampai sekarang, dia kehilangan ketenangan seperti biasa karena marah. Ini adalah kejadian yang sangat langka dan Ying Huan Huan jelas tahu mengapa. Terima kasih, dia berkata dengan lembut. Mengapa kamu mengatakan ini? Lin Dong menggelengkan kepalanya. Dia memandang Ying Huan Huan dan berkata, apakah kamu menekan aura dingin di dalam tubuhmu? Jika aku tidak menekannya, kalian berdua akan menghancurkan seluruh Dao Sekte, kata Ying Huan Huan tanpa daya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak tahu bagaimana mengendalikan diri? Lindung tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu tidak membiarkan aku menangani masalah ini?" King Huan Huan melirik Lindung sebelum dia meminta pendapatnya. Lindung ragu sejenak sebelum mengangguk. King Huan Huan tersenyum melihat ini. Dia menoleh sebelum dia menggunakan matanya yang sangat dingin untuk melihat Flame Master. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Tuan Api." Aku tahu apa yang kamu coba lakukan. Namun demikian, aku saat ini bukanlah penguasa es yang kamu kenal. Selain itu, aku tidak peduli dengan apa yang terjadi di masa depan. Sampai sekarang, aku masih Ying Huan-Huan. Jika kamu ingin tinggal di sini, tolong tarik aura kamu. Master api memandang mata Ying Huan-Huan yang tegas. Segera, dia menghela nafas panjang dan berkata, kamu, kamu harus menyadari situasi yang tepat. Tuan Petir telah bangun. Selanjutnya, Master kegelapan. Chaos Master dan sisanya akan muncul satu demi satu. Pada waktu itu, Ying Huan-Huan menurunkan matanya yang cantik dan berkata, Yah, itu tidak terjadi sekarang, kan? Flame Master terdiam. Beberapa saat kemudian, dia tampaknya tersenyum ketika dia terus menatap wajah Ying Huan-Huan yang cantik. Kemudian. Dia berkata, betapa tidak terduga, seseorang sepertimu yang begitu tenang dan rasional, akan benar-benar memiliki perasaan seperti itu terhadap seorang pria. Petik dua, meskipun dia tersenyum, ada makna yang lebih dalam dibalik kata-katanya. Itu karena aku Ying Huan-Huan. Ying Huan-Huan dengan lembut menjawab, mungkin, Flame Master menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia berbalik dan pergi, melambaikan tangannya dalam proses. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan dan mencoba untuk menarik auraku. Setelah itu, setelah suaranya terdengar, tubuhnya menghilang ketika dia bergegas menuju gunung yang jauh. Lindong menatap diam-diam pada Flame Master, yang sekarang menghilang ke Cakrawala. Setelah itu, dia perlahan mengepalkan tangannya. Pada akhirnya, ini semua karena dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Lagi pula, jika dia memiliki kekuatan yang cukup dan mampu memikul beban itu, dia bisa membiarkannya tersenyum bahagia dan riang seperti sebelumnya. Apalagi pada saat itu, siapa yang berani menolak? Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1224, Bersihkan Langit Setelah Badai Salju. Sebuah lelucon berakhir dengan cara ini. Semua murid dari Sek saling memandang, sebelum mereka berbalik untuk melirik orang yang berdiri di langit. Hanya kemudian, akhirnya mereka berpencar. Meskipun mereka tidak benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi, kemungkinan Flame Master pasti telah melakukan sesuatu yang berlebihan sehingga menyebabkan senior bela diri yang dikumpulkan Lindung kehilangan emosinya. Namun, mereka memiliki pemikiran sederhana. Terlepas dari apa yang terjadi, siapapun di Dao Sek akan selalu mendukung Lindong. Aura dingin di tubuhmu belum hilang. Kamu harus menghabiskan waktu dengan tenang berlatih dan menghindari berkelahi dengan orang lain. Berdiri di langit, lindung menatap Ying Huan-Huan yang masih memancarkan aura dingin dari dalam tubuhnya. Sebelum dia berkata, Ying Huan-Huan mengangguk dengan segera. Dia dengan lembut berkata, Namun, kamu harus berjanji padaku untuk tidak menyerang Flame Master lagi. Meskipun itu hanya avatarnya, Tubuhnya yang sebenarnya pasti akan datang di masa depan. Dia juga khawatir tentang Lindong. Bagaimanapun, dia sangat menyadari kekuatan dari Master Api. Dalam pertarungan yang tulus, Lindong pasti akan mendapatkan tongkat pendek. Selain itu, Flame Master mewakili sekelompok orang. Kelompok individu yang paling menakutkan bahkan pada zaman kuno. Aku memang sedikit nekat saat ini. Lindong menghela nafas. Dia memang sedikit nekat saat ini. Namun, ketika dia menyadari bahwa Tuan Api telah diam-diam membangunkan kekuatan Ice Master yang tidak aktif di dalam tubuh Ying Huan-Huan, tanpa memberi mereka peringatan sebelumnya, dia tanpa sadar marah. Selain itu, alasan sebenarnya mengapa dia begitu marah adalah karena Flame Master bertindak di belakangnya. Lagi pula, dia mempercayai Flame Master dan inilah alasan mengapa dia membiarkan yang terakhir mengikuti mereka. Namun, yang terakhir melakukan sesuatu yang licik di belakang punggungnya dan tindakannya benar-benar melewati batas Dia tahu bahwa Master Api dan Master Kuno lainnya memiliki ambisi besar dan mereka ingin melindungi dunia ini Sementara itu, Lindong juga menghormati mereka untuk itu Bahkan, tidak ada orang lain yang bisa menyamai kontribusi mereka ke dunia ini Dari sudut pandang tertentu apa yang mereka lakukan pada Ying Huan Huan bukanlah kesalahan. Bahkan, menurut pendapat mereka, hanya setelah Master S sepenuhnya bangun, mungkinkah menyelamatkan dunia ini? Namun, Lindong tidak berharap Ying Huan, Huan menjadi orang asing dan dingin karena ini. Meskipun demikian, dia juga tahu bahwa itu adalah tanggung jawab Ice Master. Selain itu, tidak ada cara untuk membedakan antara Ying Huan Huan dan Ice Master. Karenanya, dia tidak punya pilihan dalam hal ini dan tidak mungkin dia bisa menghindari tugas ini juga. Lin Dong tidak bertindak egois ketika dia ingin Ying Huan-Huan menolak tugas ini. Dia hanya menginginkan solusi yang sempurna. Lagi pula, jika dia memiliki kemampuan untuk memikul tugas ini, tidak akan ada kebutuhan bagi Ying Huan-Huan untuk berubah. Apalagi dunia ini juga akan diselamatkan. Meskipun Lindung tahu bahwa metode ini mungkin tampak sedikit naif, dia bersedia membayar berapapun harganya untuk melakukannya. Bagaimanapun, ia telah mengalami banyak situasi hidup dan mati, dan meskipun menderita banyak luka di sepanjang jalan, ia perlahan-lahan berjalan menuju tujuan ini. Karena itu, dia berharap bisa mendapatkan penerimaan mereka ketika saatnya tiba. Sebelum itu, dia ingin mencoba yang terbaik untuk melindungi suaranya dan senyumnya. Pada akhirnya, dia masih seorang manusia fana dengan perasaan. Ketika Ying Huan Huan melihat emosi rumit di wajah Lindong, dia turun ke dalam kesunyian. Segera, dia menggunakan mata birunya yang dingin untuk melihat daosek yang ramai dan ramai. Segera, dia menjadi sedikit linglung. Kemudian... Jarinya yang lembut menunjuk ke sebuah kotak yang jauh sebelum dia tersenyum berkata Apakah kamu masih ingat? Dalam kompetisi aula tiga tahun lalu Itu adalah tempat di mana kami bertarung untuk pertama kalinya Petik dua, Ya, setelah itu Kamu ditampar dengan kejam oleh aku Lin Dong tersenyum dan berkata Sebuah siraman samar muncul di wajah Ying Huan Huan Kemudian Dia menegur Pada saat itu Aku seharusnya meminta setiap senior dan junior dari Sky untuk memukulmu. Para senior dan junior dari Desolate Hall aku tidak takut padamu. Lindung tanpa sadar tertawa. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa suasana hatinya telah membaik. Kenangan masa lalu itu membawa kehangatan di hatinya. Baiklah, kamu harus pergi dan memulihkan diri dulu. Kamu seharusnya tidak keluar dalam keadaan seperti ini. Setelah suasana hatinya membaik, Lindung melambaikan tangannya ke arah Ying Huan Huan dan berkata, Baik, Ying Huan Huan sangat menyadari kondisi tubuhnya sendiri. Lagi pula, jika dia tidak menekan aura dingin ini, itu akan sangat berbahaya bagi para murid Dao Sekte biasa. Karena itu, dia segera tersenyum ke arah Lindung sebelum dia melambaikan tangan kecilnya dan berkata, Jangan kehilangan kesabaran lagi. Sampai sekarang, Perilakunya memiliki kemiripan dengan cara gadis muda berapi-api bertindak tiga tahun lalu. Segera, Lindung merasakan kehangatan di hatinya. Setelah itu, dia mengangguk dan mengirim Ying Huan-Huan dengan matanya. Segera, yang terakhir berubah menjadi sinar cahaya sebelum dia bergegas kembali ke gunung belakang. Senyum di wajah Lindung akhirnya tersebar sedikit demi sedikit setelah Ying Huan-Huan pergi. Mengepalkan tangannya erat. Ekspresi di matanya berubah dengan cepat. Lama kemudian, dia menghela nafas panjang. Dia mampu menghentikan Flame Master kali ini. Namun, bagaimana dengan waktu berikutnya? Jika hal-hal benar-benar berkembang seperti apa yang dikatakan oleh Flame Master, setelah tubuh sebenarnya tiba, Master Chaos, Master Darkness dan Master Kuno lainnya akan segera mengikuti di belakang. Pada saat itu, apakah dia masih bisa melindungi Ying Huan-Huan? Pada saat itu, Tuan Kuno mana yang akan mempercayainya jika dia mengklaim dapat menanggung beban Ying Huan-Huan? Meskipun dia cukup kuat sekarang, masih ada celah besar antara dia dan para ahli puncak dari zaman kuno seperti Flame Master. Yan, apakah kamu berpikir bahwa aku dapat melampaui Ice Master? Lindong merasa sedikit bingung ketika dia bertanya. Apakah kamu berpikir bahwa kamu akan berhasil sejauh ini tiga tahun yang lalu? Yan tersenyum samar dan berkata, Namun, aku kurang percaya diri bahwa aku dapat melindunginya setelah para master kuno itu tiba. Dan aku ragu bahwa aku akan bisa meyakinkan mereka bahwa aku memenuhi syarat untuk memikul bebannya. Yang diam, Ice Master sangat luar biasa. Bahkan, bahkan pemiliknya, lambang simbol, penuh pujian untuknya. Karena itu, berusaha sejajar dengannya akan menjadi tugas yang sangat sulit. Bukan tidak mungkin meyakinkan mereka untuk mengakui kamu. Yang terdiam sesaat sebelum dia tiba-tiba berkata. Apakah kamu punya cara? Lin buru-buru bertanya dengan cara terkejut. Ya, namun. Aku tidak tahu apakah itu akan berhasil. Yan berhenti sebelum melanjutkan. Apalagi itu juga tergantung pada orang lain. Siapa? Lin Qingzu. Qingzu. Lin Qingzu. Lin kaget. Kemudian. Dia bertanya dengan nada yang hilang. Apa hubungannya dengan dia? Aku tidak tahu secara spesifik. Namun, aku merasakan riak dari tubuhnya yang hanya dimiliki oleh pemilik aku. Yan berbicara dengan suara serius. Simbol leluhur. Mata lindung menyusut. Hatinya dipenuhi dengan ketidakpastian. Bagaimana Lingkingzu terkait dengan simbol leluhur? Aku tidak tahu mengapa dia memiliki fluktuasi yang hanya dimiliki oleh pemilik aku. Namun, kamu bisa pergi dan bertanya padanya sendiri. Kata Yan. Lindong mengerutkan kening sebelum dia menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, dia melakukan semua ini karena Ying Huan Huan. Oleh karena itu, tidak adil bagi Ling King jika Dia meminta bantuannya. Dengan demikian, tidak mungkin dia bisa bertanya pada wanita itu, "Lupakan saja. Aku akan memikirkan cara sendiri." Lindong menghela nafas, "Terserah kamu." Namun, ini adalah pertama kalinya aku pernah mengalami situasi seperti ini. Benar-benar sia-sia untuk menyerah, Gumam Yan pada dirinya sendiri. Lindong menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya. Sementara itu, dia merasa sedikit kesal di hatinya. Setelah mendapatkan kembali momen kedamaian singkat, berbagai situasi tak terduga muncul. Kalau saja hal-hal akan tetap damai seperti sebelumnya. Dengan pemikiran yang mengganggu ini, Lindong perlahan turun dari langit. Dia baru saja akan pergi ketika sebuah suara dikirimkan dari jarak yang cukup dekat Segera Dia mengangkat kepalanya sebelum dia melihat Ying Xiao Xiao dengan cepat berjalan ke arahnya Martial Senior Xiao Xiao Lindong tersenyum ke arah Ying Xiao Xiao dan berkata Aku tidak lagi layak untuk bentuk alamat ini dari kamu Ying Xiao Xiao memutar matanya ke arah Lindong Mengingat kekuatannya saat ini dia lebih dari memenuhi syarat bahkan jika dia ingin menjadi master sekte. Betul, aku datang untuk memberitahu kamu bahwa teman kamu telah pergi ke wilayah iblis saat kamu berada di pengasingan. Namun, mereka membuat formasi spasial sebelum mereka pergi. Karena itu, kamu akan dapat mencapai wilayah demon dalam beberapa hari jika kamu mau. Petik 2, Martin kecil dan sisanya telah kembali ke wilayah demon. Lindong kaget, namun... Dia dengan cepat mengangguk wilayah Suan Timur saat ini dalam keadaan damai dan mereka harus kembali ke wilayah iblis. Selain itu, mereka masih harus merawat istana empat titans mereka. Selanjutnya, mengingat karakter Little Flame, jelas bahwa wilayah iblis lebih cocok untuknya. Selain itu, Ying Xiao Xiao tiba-tiba berhenti sebelum melanjutkan sebelumnya. Nona Kingzu memimpin kelompok terakhir anggota dari sembilan surga tertinggi Kemurnian Istana dan meninggalkan Sekte Dao. Mereka harus kembali ke Nine Heaven Supreme Purity Palace. Petik 2. Apakah dia pergi? Lin Dong kaget. Tepat. Emosi yang rumit muncul di matanya. Sementara emosi yang tidak dikenal muncul di hatinya. Murid-murid sembilan surga Agung Istana Kemurnian telah meninggalkan satu demi satu selama periode waktu ini. Pada tingkat awal mereka, mereka seharusnya sudah pergi satu bulan yang lalu. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kecepatan mereka kemudian melambat. Selain itu, Nona King tetap di Daosek selama sebulan dan hanya pergi dengan beberapa anggota baru-baru ini. King Xiao, Xiao melirik Lin Dong dengan ekspresi aneh sebelum dia berkata. Lin Dong tersenyum pahit, dia secara alami tahu apa yang disiratkan Ying Xiao, Xiao. Selama sebulan terakhir, dia turun ke trans yang aneh itu Karena itu, alasan mengapa Ling Qingzu tetap tinggal kemungkinan karena dia khawatir tentang dia Sekarang dia telah berhasil meninggalkan pengasingannya Dia juga pergi diam-diam Namun, karakternya tetap sama seperti sebelumnya Selain itu, dia benar-benar berbeda dari Ying Huan, Huan Yang terakhir tidak menyembunyikan cinta atau kebenciannya dan dia bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk memaksa Ying Xuanzi menunjukkan dirinya untuk melindunginya kembali di unit Devil City. Kembali sesegera mungkin. Petik dua. Lindong mengangguk. King Tan adalah putri kecil di keluarga mereka yang disenangi orang tuanya dan dirinya sendiri. Karena itu, tidak ada yang tahu berapa banyak air mata yang ditumpahkan ibu mereka sejak dia meninggalkan rumah. Karena dia telah kembali. Dia harus menemukan waktu untuk menuju ke wilayah Suan Utara. Lin Dong tidak berlama-lama setelah tawanya terdengar. Dia melambaikan tangannya ke arah Ying Xiao Xiao sebelum tubuhnya bergerak. Setelah itu, dia meninggalkan Daosek. Ying Xiao Xiao menghela nafas tak berdaya saat dia menatap sosok yang pergi. Lusinan murid dari Nine Heaven Supreme Purity Palace bepergian dengan tenang di dalam hutan gunung di luar Daosek. Seorang wanita cantik dan luar biasa mengenakan gaun putih ada di depan. Sementara itu, ada kerudung yang menutupi wajahnya. Namun, sosoknya, yang digariskan oleh pakaiannya, sempurna dan memikat. Suruo berjalan di belakangnya. Sementara itu, dia sesekali berbalik dan menggunakan matanya yang besar untuk melihat daosek yang semakin kabur. Akhirnya, dia tanpa sadar bertanya dengan lembut. Kakak senior. Apakah kita akan pergi begitu saja? Ya, sebuah suara samar terdengar dari bawah tabir Lingxingzu. Sepertinya hampir tidak ada emosi dalam suaranya. Paling tidak, kita harus berpamitan dengan kakak laki-laki Lindung sebelum pergi. Suruo menyarankan. Lingxingzu meliriknya. Dia tampaknya tersenyum sebelum berbicara dengan suara lembut. Kenapa kita harus peduli tentang ini? Tapi, tapi kakak perempuan senior. Alasan mengapa kamu tinggal di Daosek selama periode waktu ini adalah karena kamu ingin melihat apakah dia telah berhasil menyelesaikan pelatihannya. Suruo menggigit bibirnya dan berkata, "Langkah Ling Zu berhenti." Setelah itu, sarung pedang di tangannya dengan lembut mengetuk kepala kecil Suruo sebelum dia berkata, "Jika kamu terus memuntahkan omong kosong seperti itu, aku akan mengurung kamu ketika kami kembali." Kepala kecil suruh menyusut, dan dia tidak berani berbicara lagi. Dia benar, karena aku membawa kamu semua kembali ke Daosek. Setidaknya kamu harus datang dan mengucapkan selamat tinggal sebelum kamu pergi. Apakah aku benar? Tawa tiba-tiba ditransmisikan dari depan tangan, seperti Giok Ling Kingzu yang saat ini memegang pedang panjangnya, segera terhenti setelah itu. Dia perlahan mengangkat kepalanya sebelum dia melihat sosok kurus di depannya, yang sekarang bersandar pada pohon besar di ujung hutan. Sementara itu, pria itu menatapnya sambil tersenyum. Cahaya redup menembus hutan dan menyinari tubuhnya. Sinar matahari yang hangat itu membangkitkan sensasi yang dirasakan seseorang ketika seseorang melihat langit yang cerah setelah badai salju bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya.